Ada kamar spesial untuk keluarga Konoha persahabat yang mengenai vlog dari Kak Fadi ini di podcastnya Kak Fadi Iskandar Barang Rizky Bilar semalam. Wow, ditunggu aja vlognya persahabat ya ini pasti bakalan seru banget dan pastinya bakal pecah nih persahabat ya. Ini tentunya kejutan untuk warga Konoha. Kita selalu support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan. Semoga idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik namun juga persahabat ya tentu di unggahan ini pun kita salvage kalimat yang diunggah atau yang diposting di unggahan ini alhamdulillah gak ada bosennya hamba buat selalu bersyukur luar biasa banget persahabat ya mudah-mudahan podcastnya kali ini tentunya pecah dan bisa trending amin iya robbal alamin dan selanjutnya kita lihat juga bersahabat di unggahan ke Kagama DKI. Ini suasana acara hari ini di Temukangen Kagama DKI Jakarta di Ancol diadakannya, masya Allah. Untuk suasana hari ini luar biasa ramai dan meriah banget, bersahabat ya. Dan kita lihat juga di slide berikutnya. Di sini ada tamu yang sangat spesial kedatangan Bapak Ganjar Pranowo. Wow, Masya Allah luar biasa Orang-orang penting, orang-orang hebat Datang juga di acara Temu Kangen Kagama DKI Namun untuk warga Konoha Kita juga mendapatkan info dan kabar Bahwa Lesti Gejora Sepertinya tidak bisa tampil Di acara Temu Kangen Kagama DKI hari ini Dikarenakan Abang L masih sakit persahabat dia. Dan tentunya kita juga mendapatkan info bahwa Abang El mau dioperasi katanya perusahaan ya yuk sama-sama untuk warga Konoha doakan kesayangan kita anak yang sangat membanggakan Abang Fatih Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar semoga sembuh semoga sehat dan semoga cepat bisa aktif lagi ya dan semoga bisa cepat lari-lari nih yang kita doakan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan amin ya rabbal alamin Tentunya persahabat kita lihat juga di EGSnya nya Kasania, ini terbaru nih persahabat ya, sepertinya memang masih berada di sekitaran rumah sakit, lagi bareng Bang Adi Sky, persahabat ya perhatikan tuh, Kasania masih di sekitaran rumah sakit sepertinya. Kita doakan ya untuk Abang L, mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin, ya robbal Berikutnya juga persahabat, simak ya di unggahan Benz Radio 106.2 FM. Ini luar biasa bersahabat ya, 10 tanggal lagu Jawara, Jawara Dangdut yang pertama itu adalah lagu Bunda Lesti, Sekali Seumur Hidup. Yuk ramaikan di postingan ini, Sekali Seumur Hidup, Lesti Kejora mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak juga support yang diberikan untuk karya-karya terbaik Lesti. Di kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini, Perkembangan musik Dangdut Tanah Air emang pesat banget. Banyak pendatang baru silih berganti yang mewarnai Kira-kira siapa ya yang masuk di Spultura Nyebens Radio Cekidot Wow tentunya Di nomor pertama itu ada Bunda Lasik kejora dengan lagu Sekarisu Umur Hidup Ini keren banget dan suatu kebanggaan untuk kita semua aja Berikutnya juga persahabat ya siang hari ini Bang Mimin akan menginfokan mengenai polling online sementara The Maskar Melon Celebrities 2022 henti-hentinya bangun juga untuk mengingatkan warga Konoha dukung Rizky Bilar Persahabatnya menjadi The Most Mel Male Celebrities 2022 Karena Papa Bilar masih di nomor 2 dengan voting 8560 Vos Di nomor pertama masih Rangga Azob Dengan voting 9085 Vos Terus dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Rizky Bilar dan selanjutnya persahabat ya di sini juga ada tentunya wawancara kepada Papa Bilar nih persahabat ya dan di momen ini pun Papa Bilar, Papa Bilar menyampaikan ini tentunya soal Leslie Kejiora yang memakai kacamata dan tentunya persahabat ya Papa Bilar juga ini menyampaikan sebuah kalimat bahwa Papa Bila menyarankan untuk muda lesti tidak selalu untuk memakai kacamata dan disarankan juga untuk operasi lesik bersahabat ya Bismillah, semoga operasi lesik bisa berjalan dengan lancar dan semoga segera terlaksana. Kita doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita juga masih menunggu ciri-ciri vitamin lainnya, dan pastinya kabar terbaru mengenai BBL. Bersahabat ya, ini kebanggaan, kesayangan kita semuanya, Abang Fatih. Yuk, sama-sama doakan yang terbaik.